Pasir, aduh, aduh, kotor. Rp 1000 masih, wuh, gue eh, cek lagi tu Roger, hi, woi, pasir. baga baga jantinya pasir ini aja, pasir batu dan di